Dan ajok kita pada hari ini. Among Us Part Wajar -wajar. Dekat sana korang kena hargai Member-member korang yang bersabar dengan korang Kau tak nampak ke betapa ikhlas ni orang nak main dengan kau Bila kau disconnect tiap kali masuk game tu Dia sanggup left game Semata-mata nak ciptakan game baru Untuk main dengan kau Tapi kau tidak Everything awet DP awet Status awet Description awet Semua awet Bila tak ada duit Halo kawan-kawan sekalian Halo member Halo Aiman Lama kita tak berjumpa Aiman ha? Nama aku bukan Aiman Saya tanya Setering berpajak-pajak Dekat sana Pastikan bila korang jadi imposter dalam game ni Korang bunuh orang secara pride ini tidak, dia bunuh depan satu kampung Memang satu kampung tu semua parti Dekat dia memang jelas gila depan bunuh dia Bila orang repot dia, dia cakap S -s -s Saya bukan imposter Lagi tak tahan, ada yang percaya Ada yang percaya Day! Banding aderang! In the boom ni uterporan dah! Eh! Sekali ku ada macam-macam tu Saya pastikan bila korang main game ni korang enjoy lah Korang ketawa lah Korang gelak lah Sama-sama ini tidak masuk Discord sunyi! Masuk Discord sunyi! Function aku invite kau masuk dalam group Discord! Tapi tak apa aku ada penyelesaiannya Kau ambil telefon kau Kau bagi dekat sekot anjing Haa! Kau bagi dekat sekot anjing tu Sekurang-kurangnya kita orang boleh bercakap dengan anjing What? tu! Is it the Obrigado por su